Stephen nih, nah. Kita lagi live, oh, ah, ice ya. Lagi <laughs> Stepen Ica Tante Ica oh. Halo Ica Ica masih ikut sama Stepen gak? Kita ke Eropa Aduh Ica masih di itu ya? Iya dia Umroh mulu Ica mah Gimana abis dari Turki dia? Tuh. Ada Tidur Lagi live ibu nih ah, Ada krisna tuh Kata Ijak kenapa nggak diajak Hai Cahaya gak sibuk balik ah. ada ayah <laughs> Ada ayah ayu <laughs> Jangan lupa nanti nonton terus Sampai ya, Ayah. Ayu Sabtu dan Minggu Aa. jam Ayah, pagi hanya di Trans Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, udah Ayah, Ayah, Artis Ayah, <laughs> Ayah, Ayu Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Ayah, Nih ya, kalau ibu nggak baca semuanya, mata ibu agak gimana gitu. Tuh, ada ayah juga, semerah. Oh, Marmana, ibu pakai wasahan. Nanti malam nih mau maskeran. Pokoknya jangan lupa diorder. Bagus banget, buka jadi glowing bersih. Ya, enggak, ah, udah pakai wasahan karena... Pak. Ah, ah, udah ini ada juga beli lon cepat pakai. Iya. Cucu Ibu paling cantik tuh Ya deh, Sasa Lagi live Lagi live Duh ale Dui jatuh entah. Ini ada Asyipanur Aini Merahnya bobo ya Merahnya bobo Lagi live Ibu Ini siapa nih tidur Masya Allah gak ada puas puasnya tidur, tidurnya Gua udah nelpe lagi Hai hey, kalian oh, tidak betul -betul puas puasnya ya? Hah? Ya? Oh. Oh, udah di pesawat berapa puluh jam? Masih tidur aja? Mana Kiana kamu? Bubu? Kianah belum nih aku baru punya eh, akuarium. Bubu? Bubu? Halo dulu Kia, halo. Oh, oh. Hai. Hoi, lucu banget. Tuh, halo. Halo, Bu Diki. Gemes nih pipinya, nih hey, Nih, gemes nih pipinya, Teh. Anakku. Yuk, lihat. <tuk> Main ya? Sini dulu, hei. Iya, Kak. Ini jualan ya. Ini cek ngobrol nih. lagi nih ngobrol. Ada bos gitu. Lagi live, lagi live. Lagi di live game. Ya, kok dilariki. Sabi, Bu. Iya. Ya. Ya. Masya Allah, ini orang wow. Katanya ingat anak, tapi dia bisa tidur Hahaha Lu ya, aquariumnya bagus sekali Nangis dulu Bagus aquariumnya oh. Mana kita, aquariumnya? Kiah nih ibu Ibu, oh, ibu nih Kiah Ini lah Halo dulu, hai Hai, ya waduh Mau banget tuh. pinternya cucu ibu lihat nih. Uh, pinternya cucu ibu. <gulah> Baik, Alhamdulillah. Merah, mela mana mela? Mela cahaya. Ucuh <gul> ibu apa? Apa kedinginan nak? Nah? Oh, iya. ya, <tipun> Aku dingin ada Tadi bilang enggak dingin, sekarang dingin. Keringetan. Tadi kan Kalau udah minum belum Baru balik. Tolak sayang.